Sekali lagi Abah pesan kepada diri Abah dan istri-istri Abah dan semua-semua kalian Supaya jangan ada dibaca setiap habis sholat subuh dikir terlepas semuanya yaitu la ilaha illallah seratus kali Kemudian Allah enam kali Kemudian Bu tujuh puluh tujuh kali Lamun kawa pagi sore, apabila kata kawa pagi barang, banyak sudah berbukti matinya itu mati husnul khotimah. Hanya kalau udah dikubur kalau disiksa, kemudian lembah babu sama dikubur langsung ada di surga Kadatahu tahu padang mahsyar kadatahu tahu dihisab pada tahu ditimbangan kadatahu tahu salatul mustaqbal